udah naik nih yang tahu-tahu aja apalah anjing kenapa sih ngapain sih lu anjing ngapain lu begitu guys, balik lagi sama gua Raffi di channel Rafika Biang Pastinya ya, gimana kabarnya hari ini? Apakah di daerah kalian sudah mulai banjir, banjir, banjir? Karena belakangan ini hujan terus ya Dan semoga kalian yang terkena musibah, banjir, apapun itu ditambahkan hatinya, di ditegarkan badannya gitu ya dan semoga video ini menghibur kalian semua terima kasih yang sudah mengklik jangan lupa di like comment subscribe dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang so langsung aja tanpa berlama-lama lagi reaction ya ini dia Instagram gua kalian boleh banget di follow nih ya biar gue jadi selebgram gitu biar followers gue sampai 500.000 juta rupiah apalah gue ngomong apalah ini anjing <laughs> oke okay, ini udah ada beberapa video yang sudah gue tandai jadi kita mulai dari atas atau dari bawah nih ya enak ya kita mulai dari bawah dulu kali ya kita mulai eh gue selalu lupa cai pakai headphone dulu bro pakai headphone bro gitu. Oke, okay, alright Apa ini? Video apakah ini? Cepeng ngakak CP gak ngakak nggak tuh Anjay, bagus juga filternya Tapi kok kayak kenal ya Hah? Filter apa nih? Bangsat Hey, baru mulai, anjing Ada yang nyadar gak sih? Ada yang nge -nge gak sih anjing? Filter tuh kan di wajah ya? Kok wajahnya kayak nggak asing anjing? Kayak sering muncul di TV gitu Kayak sering bikin sesuatu gitu ah! Anjing, entah siapa ini yang bikin bangsat? Sat, gue kuat anjing Jokowi sama megawati waktu masih SMA anjing Sekelas mereka bro anjing Itulah video terakhir mereka sebelum dikabarkan hilang oleh pihak keluarga Goblok udah lah maksud cukup Cukuplah yang kemarin-kemarin jangan bikin-bikin kayak gini anjing apalah anjing Enggak ngeri emang enggak takut loh Ya, untungnya kalian bukan hidup di zaman dulu. Ya, kalau zaman dulu kalian udah hilang, kalian Tapi Ya, kalian udah hilang, kayaknya deh. Mungkin gue salah lihat bangun tidur, soalnya iya, kayaknya gue salah lihat deh. Oke, kita naik saja ya, daripada nanti jadi masalah, bro. Ntar apa ini lagi fokus. Ketahuilah, masalahnya lebih besar daripada sekelilingnya. Kita lihat sebesar apa masalahnya sebesar or sebesar full sebesar gunung sebesar sebesar apa? besar sih kayaknya masalahnya besar sih di belakangnya ada orang-orang lagi tawuran dia santuy aja main HP kan gua nggak ngerti tuh lagi ngechat siapa tuh lagi ngechat pasangannya kah lagi ngecat keluarganya kah tapi kayaknya bukan ya nggak tahu sih tapi kayaknya kalau gue sih kalau pacar sih nggak kayak gitu ya kalau keluarga mungkin iya Besar ini masalahnya bro, besar bro, sebesar Tata Surya hancur. <laughs> Masa orang, orang di belakangnya ya. paling nggak kan mikir, ya. ntar palo gue kebacok gimana nih, ntar kuping gue putus gimana nih, ntar motor gue rusak gimana nih, paling nggak kan ada mikir gitu ya. Ini mah bodoh amat. Tuh, sengaja nggak gue play musiknya gue takut kena copyright bro. Tuh, tuh asli bro asli dia diem aja petasan lewat-lewat depan palanya dia tuh hmm. sesantai itu anjing hidupnya bangsat, hidup santuh itu harus dicoba ya oke okay, next Cuk, anjing mukanya gini lagi enggak enggak maksud gua bukan body shaming enggak tapi gue tahu ini videonya kayaknya dah udah naik nih yang tahu-tahu aja sih ngapain sih lu anjing ngapain lu begitu ngapain bangsat tuh seh ada yang ngerti gak sih maksudnya apa ini dia bikin video kayak gini Gung biar apa anjing bro lu bikin video kayak gini biar apa bangsat? at buksal banget anjing sudah saya posting di grup jual beli tumbal proyek. Nah ini cocok nih buat jadiin tumbal nih anjing. Teruslah berkarya sampai hinaan berubah menjadi ancaman pembunuhan. Gara-gara bikin video lu bisa di. Mendingan lu mati dah bang? Kemal di mana bang? Gue bunuh sini lu bang anjing. Terus sudah berkarya sampai hinaan berubah menjadi ancaman pembunuhan gitu. Itu bagus banget lagi kata-katanya Anjing Oke kita next nah, Sejauh ini aneh-aneh videonya ya Ini apaan lagi nih Well I'm Direction to me out Hmm <tul teens> bangsat sakit itu asli sakit di dikamerain lagi anjing Bangsat nih baju putih negara mana ini kayak negara-negara Afrika dan liga-liga Afrika anjing acting acting acting nonjok anjing colongan nih kayak gini kayak gini bahaya nih ya biasanya orang-orang kayak gini orang-orang sakit ya <laughs> masa bisa dia ngerangkak anjing lagi sakit ngerangkak ngerangkak ngerangkak Bagus banget anjing dia pikir dia nggak ketahuan anjing padahal di kamera ini anjing di shoot tangan lu tuh masuk ke baju kuning belakang ya kan udah kayak kertek abal-abal itu lo bunyinya tuk anjing oke okay, next pilih cowok aduh apalagi nih suhu kita lihat di mana suhunya pilih cowok kaya diselingkuhin atau cowok miskin tapi setia kaya tapi diselingkuhin apa cowok miskin tapi setia mendingan yang kaya aja dah selingkuh gue biarin kalau duitnya ngocor bahaya emang kita kalau duitnya ngocor bahaya emang kita Sat. itu adalah nasihat dari para ketua-ketua Fager Indonesia ya guys ya pagar yang udah tobat anjing kenapa mikir gitu ya Apa ini settingan disuruh sama anak emang nanti aku tanyain ya aku mau bikin konten ya biar viral ya Mama aku tanyain Coba pilih kayak apa pilih mau ngerti nih gimana sih anjing kita nggak apa-apa yang penting duitnya ngocor be bro ngocor be bodoh amat kita mah diselingkuin bodoh yang penting duitnya ngocor baik kita mah mandi duit lu Nek hmm, kan ya bener kan Nek kan ya udah tua ini masalahnya Oke okay, next ya bentar, bentar baca dulu karena perasaan bisa diatur perut lapar enggak bisa diatur ya benar. tapi enggak gitu juga anjing masa lu mau diselingkuhin bangsat awalnya aku tersenyum bahagia kamu bagiku ah bahagia kamu bagiku yang penting dikasih uang eh endingnya uang dibuat nyari pacar lagi wuhuu cuaks cuaks cuaks ini apa lagi nih bahasa Thailand lagi bangsa tulisannya gua nggak bisa baca untung pakai celana kolor. anj itu Gatal apa nih bagus Bagus, bagus sekali Mbak Mbak Bajuungu bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Ini adalah permainan yang waktu saya mainkan di waktu SD ya. Saya sering giniin orang dulu waktu SD anjing. Tapi nggak cewek juga sih, dan nggak cewek gituin cowok sih. Entah ada apa di kepala Mbaknya itu bagus sekali sih itu. Terbaik, lanjutkan Mbak Mbakku ya. Bamba Thailand ini. Oke, okay, segitu aja video kita kali ini. Mana menurut kalian video yang sangat-sangat membanggakan? Menurut gue sih ini sih membanggakan sih. Kenapa bisa seorang cewek memploroti seorang cowok bangsat dan cowoknya malu itu? Gimana harga dirimu wahai lelaki? Kalau punya cowok itu dijaga ya, guys ya. Untuk cewek-cewek nih, kalau punya cowok itu dijaga, jangan dirusak, please banget, please. Please jangan dirusak. Oke. Okay?